Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Bang imin akan menyuguhkan informasi terbaru dari Bunda Lesti Kejora Di kabar pertama kita awali dengan kabar spesial yang kita dapatkan dari unggahan Lesti al Infotainment yang mengunggah sebuah momen spesial dari Bunda Lesti Kejora, Rizky Bilar, yang sedang berkolaborasi bersama Far Hakim. Ditanya siapa pendapatan yang paling banyak? Lesti dengan santai menjawab pendapatan Bilar lebih besar darinya. Netizen mengatakan, Lesti selalu membuat suaminya tampak sempurna. Bunda Lesti adalah sosok istri yang soleha. Sosok wanita yang hebat, sosok wanita yang kuat. Wanita yang selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akun Suryati 6219. Di situ mengatakan, "Masyaallah, kerbager teh soleha Sing kuat sing sabar Allah pasti masih jalan terbaik Kanggo Dedek Lesti." Kami ada hanya untuk Lesti. Insya Allah banget. Luar biasa persahabat Bunda Lesti sebaik ini disia-siakan. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora cepat pulih, cepat sehat dan cepat bangkit. Amin. Kemudian juga persahabat perhatikan di unggahan Bunda Hetikus Endang. Kemarin memposting foto bareng Bunda Lesti Kejora Persahabatnya ada Siti Nurhaliza juga. Masya Allah, dan kita juga salvo kalimat yang dituliskan oleh Bunda Heti. Empat generasi bersatu di salah satu acara TV di Indonesia empat tahun lalu. Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tante Titi sehat-sehat, juga tentunya Citi sehat. Lesti juga segera pulih kembali, dan Bunda juga sehat. Doa yang tulus dari kalian semua ya. Untuk kita para pekerja seni Langsung dikomentari oleh Siti Nurhalizah Mengatakan semuanya Kesayangan saya bunda Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan doa Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai bunda Lesti Kemudian juga para sahabat perhatikan Ada postingan abang El yang sedang tertidur Masya Allah, Abang Sehat, Abang ganteng, anak yang soleh luar biasa. Bersahabat ya, ketika melihat Abang L, tentunya kita terharu. Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang tentunya selalu membanggakan orang tua, dan kita lihat juga bersahabat ya di beberapa tanggapan yang diberikan dari para fans. Yakni dari akun Mega Tanisa mengatakan, "Abang Sehat ya, Nak." Abang, anak soleh, anak ganteng, jagain bunda ya, anak. Masya Allah, ada juga perasaan hebat ya. Tentunya, tanggapan dari akun Saminah, Anaskor 77 mengatakan: "Anak soleh sehat selalu ya, Al-Fatih. Kelak kamu akan jadi pelindung dan penguat bunda." Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang diposting oleh pecinta lestivati Memang banyak sekali media-media yang tentunya memanipulasi, persahabat, ya. Dari tentunya percakapan wawancara bersama bapak polisi atau ibu polisi, persahabat, ya. Kita lihat nih, ada sebuah kalimat yang diposting posting Haduh, gosip sampah, apalagi ini? Sebegitunya kalian kaum pemuja cekik. Memanipulasi pernyataan Wartawan dan polisi Jelas-jelas di video Wawancara itu Wartawan bertanya ke pihak polisi Seperti ini Bu, kira-kira ada pencekalan Bu untuk saudara R Eh, dimanipulasi jadi pencakaran Jangan cuma baca Subtitle TikTok yang sering ngacosai Cukup hati kalian ancai Yang mati rasa kuping Jangan sampai congekan ini tegas dari fans. Persahabat, ya, memang banyak sekali tentunya pemberitaan yang tentunya tidak sesuai. Persahabat yang diharapkan oleh fans, banyak yang memanipulasi tentunya dari pernyataan wartawan bersama polisi. Kita lihat juga persahabat, ya, di sini banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari akun Instagram. Mama Cita 46 mengatakan di TikTok udah tuh kemarin lewat berandaku, kata dede cakar si ono katanya tuh kita lihat persahabatnya tentunya ini momen pernyataan wartawan dengan Ibu Nurma Dewi persahabatnya Silaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Di sini menjelaskan juga, bersahabat ya, untuk surat pemanggilan sudah dilayangkan, sudah diterima oleh Rizky Bilar, tinggal menunggu besok hari Kamis. Tentunya datang atau tidaknya bersahabat ya, tetap kita support, tetap kita dukung yang terbaik untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan menemukan jalan keluar yang terbaik, dan kita lihat juga bersahabat ya, untuk selanjutnya di postingan Ana Anasirli. Mengunggah foto bareng bunda Lesti Kejora, namun ada sebuah kalimat panjang yang dituliskan: "Hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Hati yang patah, jiwa yang hancur, Allah berkenan. Bejana yang hancur akan menjadi bejana kemuliaan di tangan Allah. Ketika seseorang pergi dari hidupmu dan hidupmu jadi lebih baik tanpanya, jangan biarkan dia kembali hanya karena kamu masih memiliki rasa."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 Air mata kesedihanmu akan berubah menjadi air mata kebahagiaan dua kali lipat dari sebelumnya. Ini adalah batu lompatan buat kamu menuju next level kesuksesan lebih tinggi lagi. Hapus air matamu, jangan melihat ke belakang lagi. Pandanglah ke depan, Tet tetap masa depan yang penuh harapan yang Allah sediakan bagimu. Kamu tidak pernah sedih lagi, tidak akan ada seorang pun yang akan bisa membuatmu menangis lagi. Bangkit, maju terus, tetap semangat. Dedek sayang, Allah sangat mencintaimu dengan cinta yang kekal, melebihi siapapun. Love you, dedek sayang, do'aku selalu menyertaimu. Lesti kuat, Lesti hebat, Lesti luar biasa, semangat. Masya Allah, luar biasa support yang diberikan dari Kak Anasirli untuk seorang Lesti Kejora. Dukungan tentunya luar biasa Bunda Lesti, Masya Allah mudah-mudahan cepat bangkit, cepat pulih, cepat sehat. Kembali tunjukkan kepada semua orang bahwa Bunda Lesti Kejora adalah orang yang sangat kuat. Kita juga tentunya masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.